Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video walaupun nggak tahu video apa sih ya intinya di video ini saya ingin menunjukkan bagaimana setting terbaik untuk citra emulator 3ds di laptop atau PC kalian gitu ya dan uh, mungkin kalau kalian nggak tahu juga sih atau mungkin kalian cuma pengen tahunya main doang gitu dan lancar gitu gimana. Dan di sini kita akan langsung saja, gitu ya, melihat untuk settingan dari citra emulator ini. Dan setahu saya, citra emulator ini enggak seberat emulator PS2. Jadi, kalau emulator PS2 lancar, mungkin citra juga bakal lancar, Tapi ya tergantung juga sih dari setting yang kalian pakai. Dan di sini kita akan klik ke kayak. aja dan untuk general di sini saya nggak pakai gitu saya nggak atur-atur kayak -atur, gitu. Tapi yang saya atur adalah yang di sistem, yang graphic dan audio gitu dan kontrol juga sih pasti gitu. Dan yang sistem ini yang paling saya pakai gitu adalah yang advance. Yang uh, ini yang CPU clock speed-nya kalian pastiin untuk 100%, Pak ya. Jangan di bawah 100%, jangan di atas 100% karena kalau di bawah 100% itu uh, mungkin FPS-nya jadi kecil gitu dan uh, slow slow speed gitu. Dan kalau di atas 100% persen atau 200 300 itu jadi lebih cepat kalau di persona Q gitu ya. Untuk maju satu langkah itu pencet satu uh, kali dipad kan, satu pad atas misalnya atau mungkin mau mundur ke kanan kiri satu kali pencet. Kalau di speed 100 itu satu kali maju. Kalau di speed 300 mungkin bisa tiga kali, bisa lima kali sampai lima kali maju gitu atau mungkin lima langkah gitu. Jadi itu bisa dibilang tata kendali gitu kalau speednya 500 ya kecuali kalau memang kalian mau nge skip game misalnya karena gamenya terlalu lama gitu. Jadi speednya dinaikin aja gitu nah untuk yang sistem itu aja kalau kalian mau nge scan qr kalian bisa ke tab kamera di sini dan kalian tinggal pilih gitu ya fotonya foto qr-nya ada di mana gitu dan untuk grafik sih ya, untuk grafik ini yang kayaknya yang paling penting gitu yang grafik ini uh, untuk enable linear, linear filteringnya ini kayaknya maksudnya adalah uh, anti aliasing ya jadi di sini saya cek aja gitu jadi biar mulus gitu untuk karakternya untuk yang pinggir-pinggir jadi biar ke kotak-kotak dan untuk texture filternya di sini saya kalau nggak salah untuk defaultnya ya, untuk defaultnya itu adalah non. Dan uh, jujur ke saya nggak nggak apa nggak mengalami uh, kayak oh kok jelek gitu nggak gitu. Jadi saya uh, pakai yang non aja saat saya main Persona Q. Dan saya pakai yang XBRZ Free Scale ini adalah saat saya uh, main Zelda Ocarina of Time. Jadi biar si teksnya tuh biar nggak buram gitu ya untuk uh, si teksnya lah gitu. Dan untuk internal resolutionnya ini tergantung dari PC atau laptop kalian kekuatannya gitu karena di sini 2000 kali 1200 jadi menekati 1080 ya 1920 kali 1080 menekati bahkan lebih gitu ya lebih lebih tajam dikit jadi saya pilih aja yang 5 kali natif cuman kalau kalian misalnya PC kalian atau laptop kalian nggak kuat gitu kalian bisa pilih aja yang 2 kali atau 3 kali atau mungkin bahkan native atau mungkin yang aslinya gitu dan untuk screen layoutnya di sini saya menggunakan yang large screen jadi yang screen-nya itu gede walaupun di sekitar pinggir itu ada yang itemnya dan screen keduanya itu ada ada di pojok kanan bawah dan itu kecil gitu dan ubang kalau kayak gitu jadi nggak enak dong lihatnya kecil ya saya ada settingan biar screen-nya tuh tiba-tiba pindah gitu jadi ke screen-nya tuh kalau misalnya kayak map gitu kan ngelihat map gitu pokoknya nanti saya akan bikin deh tutorialnya jadi screen yang kecil itu bisa dipindahin gitu jadi gede dan saya harap sih bisa dipindahin ke monitor lain sih saya harap gitu cuman nggak bisa untuk Citra Emulator nah Uh, untuk utilitinya di sini kalian bisa pilih yang custom texture gitu kalau kalian mau pakai uh, custom texture kayak texture mod dan sebagainya kalau kalian mau pakai silahkan kalau enggak ya tinggal di uncheck aja gitu tinggal kalian uncheck kalau kalian nggak mau pakai gitu dan untuk yang advance ya untuk yang tab advance ini saya tidak atur-atur uh, yang lainnya, kecuali yang Vsync, jadi karena Citra ini kan 30 fps ya, kalau 30 fps kan kelihatan tuh kayak gerakannya tuh kayak patah-patah gitu, jadi biar saya ngelihatnya mulus gitu, jadi saya pakai Vsync ya, jadi saya enable aja untuk Vsync-nya. Nah untuk audionya ini kayaknya bisa dibilang uh, penting juga sih yang audio ini, tapi cuma satu doang sih yang pentingnya, yang emulation ini untuk yang HLE, kalian pilih aja yang HLE, jangan yang LLE, Uh, accurate atau multi -core. karena saya udah coba gitu dengan berbagai settingan dengan ber berbagai settingan grafik baik itu yang paling tinggi sampai yang paling rendah itu nggak bisa jadi LLE ini adalah yang bikin gamenya jadi ngelag gitu ya. jadi kalau mungkin kalian citranya nya ngelag kalian bisa ganti aja ke HLE yang dalam kurung fast gitu dan untuk output engine nya kalian simpan aja di auto untuk audio device-nya auto mungkin uh, audio device yang dipakainya ini yang dimaksud autonya adalah mungkin dari default speaker yang yang kalian pakai gitu mungkin kalau kalian nggak mau pakai speaker mungkin kalian mau pakai headset dan mungkin dari monitor atau mungkin TV kalian tinggal kalian pilih aja gitu cuman di sini saya pakai auto karena defaultnya udah saya setting gitu ya dari speakernya dan untuk input tipenya nggak saya pakai karena saya nggak pakai mikrofon juga sih karena buat apa juga gitu pakai mic di Citra nggak main online juga gitu kan dan untuk kontrolnya di sini kalian bisa atur ya bebas gimana kalian dan ini uh, ini aturannya cuma tinggal kalian klik doang dan kalian cukup tinggal uh, klik tombol atau mungkin klik keyboard atau mungkin kalau kalian pakai controller tinggal kalian klik tombolnya, A itu adalah bulat, kalau di PS, B itu adalah X, dan X itu adalah segitiga, dan Y itu adalah kotak untuk layoutnya ya. Cuman kalau saya salah sih, saya juga nggak tahu sih, saya juga, jujur nggak apal gitu, cuman kalian bisa cek aja di Google gitu untuk uh, inputnya gitu. Dan yang paling penting sih untuk circlepad ya, dan si stick, kalian jangan masukin secara manual jadi kalian harus set analog stick gitu ya nih kanan kiri gitu jadi ini kayaknya circle pad ini adalah yang kiri ya untuk yang jalan dan untuk si stick ini adalah mungkin untuk yang kamera uh, gitu kalian cukup klik aja yang set analog stick ingat jangan manual karena kalau manual itu jadi kadang kadang-kadang kadang maju kadang-kadang enggak gitu karakternya ya jadi saya pakai yang uh, klik analog stick gitu kan kalian cukup klik dan setelah kalian klik Oke, OK, uh, kalian Cukup gerakin untuk kontrolernya ke kiri ke kanan dulu gitu atau mungkin horizontal terus vertikal gitu atas bawah gitu. Nah setelah itu nanti akan otomatis ke input gitu di sini dan ya itu bakal ngefix analog yang enggak uh, responsif atau mungkin analog yang kadang-kadang jalan kadang-kadang enggak gitu ya. Dan untuk uh, shoulder buttonnya L itu adalah L1, ZL adalah L2, R adalah R1, ZR adalah r dua gitu ya untuk uh, PS ya kalau di Xbox LTRB nggak tahu lah saya nggak apa kalau yang Xbox gitu dan ya yeah, kayaknya cukup segitu doang sih ya. untuk videonya setelah itu kami mungkin bisa klik Oke OK aja untuk settingannya tapi sih yang paling penting adalah uh, di grafik ya kalau gamenya lag atau enggak tergantung dari grafiknya dan ada uh, di audio dan ini jujur untuk citra ini enggak Terlalu banyak untuk settingnya Dan ini bisa jadi plus bisa jadi minus juga Jujur saya agak agak kurang sih ya, Kalau ada settingan yang uh, sedikit gitu Dan kalau ada settingan yang banyak Saya bisa custom gitu kan Jadi bebas sesuka hati gitu Untuk uh, settingan dari emulatornya Plusnya ya mungkin bagi kalian yang gak suka ribet gitu ya Jadi ya bagus gitu Kalau kalian gak suka ribet Dan kalian cuma suka yang simple-simple Memang saya males gitu ya Kalau kayak gini dan saya pengen yang simple Tapi ya kalau untuk Settingan kayak gini, saya lebih suka yang advance gitu, yang lebih banyak gitu. Cuman ya, itu adalah saya, dan kalau kalian suka yang simple, ya udah bagus gitu ya. Dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching. Bye bye.